kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Lam al himna min anfusina wa min a'malina dan Para pemirsa para pengajian Banjukidon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La konfirming ngamrelem serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banjukidon. kita bersama ngaturaken kanjuran Fatihah. Kita aturkan karibaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang seleraja keluarga-keluarga, seorang sahabat-sahabat beliau Raja-raja epon, petera-petera turunan epon keluarga talib epon Para tabi'in, bantabi'it tabi'in, tabi para nabi, para utusan Para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufiyah Orang pengarang ilmu-ilmu syarayah, kuru-kuru petan kuru-stajaban, kuru-nukuru dataski, bengespo, bengespo laki maupun bini, lepelah lepelah datang ke bangsa jema, cakap-cakap, cakap -ca -ca -ca kenalan-kenalan, meret-meret santri-santri petan kuru-stajah, orang suka baik pakus, petan kuru stajib. Orang, orang yang tertolonglah siapa yang tidak bertanggungjawab saja. Senarai kenciran kefokusan aku bertanggungjawab saja. Orang yang terpaksa sol gelabatan kualiti saja. Senarai kenciran kefokusan aku bertanggungjawab saja. Pasti jemaah Islam laka maqun bini. Khususnya Pemirsa pengajian Banyukira on siapa Artikel dunia Khusus kita khususkan Dekal marhumah Ninti Ninti matabah Sana lauk Terus terus jangan Reli, reli, mereka Jadi on lahadi henti pada kuli niatin solihat pada niatil kubul termasuk kuli sul banyil kuli makmur di sisi Nabi Rasul, Abu Bina Abil Batul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.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 Pemirsa Ramitrah pengajian Banyu Giraun yang dimuliakan Allah SWT Ta'alina ta Islam Ben Sesahakan Akham Pani kepada Allah Segala ben tale panggrek Islam ben sesak panika bencaga ni Islam keto bisa berdiri Mun oreng panika ningkel dak salah setahun dari syet Berarti, orang yang tidak kafir, halal. Dengarin. Saya kata, saya terang lagi dalam kitab, Rishadul Imbat, Pak Polom Pak. Fahwa biha kafirun halalud dami orang kini kan kafir halal paten. pertama syahadat waala ilaha illallah syahadat persaksian bahawa tidak pengiran angin Allah orang yang tanda ke lain Allah illallah kau kafir halal daripada oleh apa-apa ini? Wasolatul maktubatu ben solat se'fardu'aqih. Yang nabi-an pun anda. Dekat solat se'fardu'aqih. orang yang pereka kafir halal darina. Wasawmur Ramadhan, ben apuasa sebulan Ramadan. Yang letak anda sebulan bulan Ramadan. Ini kagian kafir halal darina Minta kafir. Maka pakaian dia apuasa bulan Ramadan. Dia salat. Selama waktu setiap hari. Dia bersyahadat bahawa tidak ada Tuhan. Yang berhak untuk disembah. Kecuali namun ajunan Epon Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mantarka min hunna wahidatan. Fahw bil Allah kafirun, ولا يقبل منه سرفا ولا عدلا، بقَطَحَ لَدَمُهُ وَمَالُهُ. Sabar-sabar yang seninggal dekat salah satu tong setelah mengalir jilid berarti kafir dekat Allah. Ya Allah taala taat menje kelakuan fardhu, kelakuan sunnah, nah taat terhadap apa kuat sya'ala kufar sya'ala kufar sunnah mencet apalah nikah lada kesetelok maka panikah wahuwabilahi kafirun kafir ibadahnya tidak saya terima bantuan Allah wakat hal damuhu wamaluhu halal darina halal artana artana oleh ilau kain oleh ikanlah artanah. Oleh ikanlah artanah. Oleh ikanlah artanah. Orang kain toh. Mun sampai ni keleki puasa. Bulan Ramadan. Saari saos. Tanpa bad azur sece lakaran diberi kemurahan ban Allah kala ban sebab azur ke sebut yang kerana kering ban yang kerana azur-azur selain makalam yaqdihi somud dahrik kullu kulli tapi tak bisa qodain kala ban puasa setaun benteng Betul umpamaan apuasa apuasa dan yang ide lembu la Ramadan tepak kun saat tak puasa tanpa odur. Ti nah ekodo away ban saya ko umam. Tak apa ekodo ena sa tahun benteng tak mendeng. Ekodo ena sa benteng saat gini pasal sesaare di dalam bulan Ramadan e kenten setaun benteng. Tak cocok. Karena dari wajib orang panika puasa ning di dalam bulan Ramadan. Pemula tanda puasa bulan Ramadan keng kafir. Kenten Wala kuning kandain sa ari, kandain sa minggu, kandain sa bulan. Sa taon, tak jokom. Iman after yuman min Ramadan, lam yak la yak somu dhahri. Wala yang tengahpun lamukah sa ari, wala yang bulan Ramadan. Nika tak bisa kodohin. Kelabuhan puasa setahun benteng. Jadi, berenpah saya bisa nge-poen ini. Osa terlalu ibu hari. Osa terlalu man hari. Innaman aftar yauman min Ramadan yajibu alihi salatu ala fi yaumin jepun imam an-kha'in. Im. Sapa-sapa semuka sehari-hari dari bulan Ramadan. tahun Anikah Usah gantain telah ibu are Telah ibu are Tempat telah ibu ni Setahun penikah Belum pulau telok. Eh, eh dalam Sabtu tak, Sabtu hari eh? ni telok tahun bakti bulan kali kali telok numpat tahun ni lewah, tapi duratos sekian tahun. Saya berpunyai bahan-bunyai ini. Ini kebunyai report. Mangkana umur tak kira-kira pasal genik berbiasa menikah umat timah bain as-syitin wa s-saba'in umat dia kun berkisar antara sebitek sampai kebetulan puluh tahun tapi dah boleh pun imam menurut ni usaha kenten terlibu tahun atau terlibu hari Kemudian, kebanyakan ulama kan cukup sehari Tapi, pergi ke nikah. Mungkin masalah kau wajib menangki sehari. Tapi dari banyan tu sana. Ben, dari banyan keutama namun. Apa sebulan Ramadan. Sehingga kau tu sampai teloi buah. Puasa nikah-kata lain. Ben selain. Banyan ben amal-amal selain. Al Nabi amal-amal selain ini kemudian Allah Ta'ala Dilipat gandakan sampai sepuluh kali lipat ganda Bisa sampai petong atas Lipat ganda Atin kibadabitongan Menambih puasa Panikah lak kare tanggung Allah taala. Engko sima la sinah. Oreng niki tak eparingin benten, tak eparingin uning, jek brempetekel. Karena istimewa na bulan istima istimewa na puasaan. Sebab pasane iku nuju ati atas keimanan seseorang. Mentak kengkuran iman orang panik kan kita apa asa kan orang gampang mungkin guna gaya orang apa asa orang ngakan yang dah keluar boleh beli bela kosotnya lah la kantar lab lab lab lab jauh teruk ngambil duit orang mentak kengkuran keimanan kan ngakan orang. Nginum tak sak, tak sak. Tapi kenapa dia kelakaran lah Oh koran keimanan Dia kata ada orang yang tak ngakan Berkong tak nginum Berkong tak rokok Sehingga puasa panik Menjadi taming perisai Kangkui nolak neraka Apa na? Atau berbau na? Lepas nama saya puasa. Kento. Lebih ruang muka Allah Ta'ala. Yang panggilan. Berbau minyak. Kasturi. Mulai jauh Siapa puasa ni? Saya beri kapung an ber ni kun tưng ta ban apu kamalot le sipung an ku lakuk be de kapung an kan ape ka pun Allah Subhanahu wa taala ketika tapangki ban Allah taala nika bekal tapangki dum ka Ngapunga ngabung an nika bon je nepon puasa Namun ide lembu dan menikah setan-setan pengkot jin-jin bagian se leng meleng leng meleng sekal na kal kal na kal sepengkot lembu dan nomaden labang-labang neraka se etotop labang-labang suarke buka setiap malam. Ini kepada panggilan marah-marah deh, tipin orang seteror dek kebakuan, marah deh setia, pung-pungki bulan Ramadan, pung malam bulan Ramadan. mon orang ala aku akan cubaan ambuin jatuh roten. Aneka setiap malam ni kebade panggilan macam kento. Marah dep madep orang-orang se teroda ke kafokuhan ni madep pung ki bulan Ramadhan. Keng mon orang alakop cuba ambuin. Ada dalam bulan Ramadan bernikah bi Allah taala. Orang-orang se langkahken masuk masukkan neraka banyak se. Pemartik aki. Sebab gelaban ke pucu se dalam bulan Ramadan. Bi Allah taala ni ke banyak se. Emartika aki dari neraka. Mempastanan orang yang nilai lelaki. Makhon tu sana. Sampai hari bulan Ramadan. Kengkeng nakal geldu. Berarti kita tak ada sekali. Maka men. Malaikat Jibril. Edu aki. Manter ecu kini ben Allah Taala dari rahmat Allah Taala. Yaminin minin serang ajaran nipun kanji Nabi. Ada tak nak? Mas terjadi orang sejauh dari rahmat Allah Taala. Sesuai kalau ben ana malaikat Jibril ben ana kust Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan jing Nabi, Sarang malaikat Jibril atau Aki, membawa orang, anda kampun lah jauh bulan Ramadan, mengapa kau tak, esok sampai mati, pas mati. Edar kebaikan, taat kepada Tuhan. Tanto nak masuk neraka, menterbaat Allah Taala. Ejakin dari rahmat Allah Taala. Ekatuan mereka Jibril. Ketika kuste bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali, Nabi khotib untuk um kemimbar ke dan e waktu keadisak doa terima maka Allah dan e waktu keadisak doa terima maka Allah maka nak sarang Bilal biasa ni doain doa nabi Bilal kalau keadisak istilah dari matura Bilal um aku nak meruqi kalau e keadisak dia doain karena waktu keadisak waktu istijabah le tepatna naik waktu istijabah si doa malaikat jibril singaminin kanjing nabi uh oh. aneka top doa ni salah si doa malaikat jibril ban kanjing nabi si doa malaikat jibril singaminin kanjing nabi pas tepak e waktu na Kanjing Nabi on ke de kemimbar. Sebagai khutib. On kanjing ke Nabi kemimbar ni kah? Mata Amin. On boleh? Amin. On boleh? Amin. Harap berdasar semator. Ya Rasulullah. Inna ka al mimbar fakulta amin Amin Amin Ya Rasulullah Ajunan Engkau ke mimbar Pas matabu amin Sampai telah kali Kenapa Ya Rasul Oda iya Mereka diberi labu sengkok Eh, waktu itu dulu. Waktu itu, saya kakun ya. Rabu Malaikat Jibril. Pas Malaikat Jibril mertabu. Man adraka syahra Ramadan. Falam yugufar lahu. Fama tafadakhalan nar. Faba'adakullah. Kul, amin. Fakultu, amin. Siapa-siapa orang. Pasera-pasera orang. Orang. Sejapuk dah ke bulan Ramadan, ternyata pakun kita ayah orang Orang kita mati, masuk neraka. Mantar cawa Di rahmat Allah. Ngereng ajunan sing aminin kan Nabi. Iki gulung ucap amin. Eh pakun malekah Jibril. Sebab manabi Nabi tak. Tak keng cik. Ending. Makawaring panika, pagunis support, benda Allah taala. Muntah support ni keng mungkin keng awaring panika, keng tak puasa, mungkin awaring panika tak pati amul ya jadi dakawering siapa puasa. Jadi keng serakal, jadi doa lagi. Menteri cawakini rahmat Allah Mereka Jibril say Adu'a Kanjing Nabi say Amin, Amin. Amin. Amin. Amin. Menteri cawakini rahmat Allah Dia muntak keng lak Tak celakan orang Idu'a keng macam bernika Mereka Jibril pun kanjing Nabi Kanjing Nabi ni keng muntak keng Tapi dari sara Keduh Kerana orang yang bernikah masuk bulan Ramadan maden. kundai dahi Berarti kita tak lakukan kok perkosen. Arusha pertama. Yang kedua. Malaikat Jibril matabu boleh. Uman adraka abawaihi. Au ahadahumma falam yabirahumma. فَمَا NAR, النَّرُ فَبَعَدَّهُ اللَّهُ قُلْ Amin. فَقُلْتُ أَمِنْ Pasirah orang dek kering tua dua Atau jepok dek ke selaset ke saya Ternyata tak kebaipa kus kering tua dua Pas mati orang ni kemasuk neraka Man ban Allah Ta'ala Cewakinah Dari Rahmat Allah Man terjebak kini rahmat Allah Keng kesaharan ke lu Jepok kareng tua dua Tak keboi bagus kareng tua dua Lah korang tak ada boleh minta bersih lakon tak boleh ronyoro kan nekan berni aku boleh baik bagus tapi minta keperkusan melalukun minta keperkusan dari orang tua masalah orang yang panik aku boleh baik bagus ke orang tua Bani minta kebagusan meloloh. Minta kebagusan dia kamu nanti ke anak. Lalu aku minta keperhukusan kadang itu. Bila eh, aku boleh pukus kadang itu? Bila Malas nate te malas nate te kering tuan ika Orang Waring manabi mana b'i anan trote tereng perkus. Anan trote tereng perkus. Ako b'i perkus kering tuan. Belasin benda lawatanlah mas. Ebelasin kalau bengkapal khusyen kia. Walau kalau kau bayar khusyeng tua, kau bengat tua. bencara, areng pareng, areng sepo, on odi. Malam yang mula sete, eh holaki, eh Emosaki Quran, emosaki tahlil, berlain-lain semacam. Maka panik esok kali paringaki seorang ajudan Epono Allah minimal lima, lima parkar. Orang panik esok kali an di an yang kedua an an Eparingin odik, seorang bertelok an an Eparingin lancang umur. Sehingga anak, -anak pernikahan sampai banyak akibari keperkusan. Dekor orang sepuh. Sehingga banyak keperkusan-keperkusan. Seelakuaki anak sesekaligus juga ekor oleh. Sarang orang sepuh. Se nomor empat, Anak pegal. lancang umur Be bekal lancang umur saya nomor anak bekal aku boleh bagus goreng koreng sepo, goreng koreng sepo penikah Sangat barokah. Manabi perkusin yang sepo, Maka apa? Perni kepekal yang paling ingin. Kepulkusin yang macam-macam. Serang ajunan yang pun. Lari ajunan yang pun Allah SWT. Ngabas korang sepuh. Perni ke lebih utama. Tempeng ngabas pun ngabas ka'bah. Orang. Ngabas ka'bah ni kan pun lah. Setong ka perkusin. Ngabas orang yang sepuh, lebih fokus boleh, lebih utama boleh. Ngabas orang yang kalau pun perasaan, belas kasih sayang. ontong orang yang pandai ke mana-bila kija, orang yang sepuh. Minta aku berfokus, orang akhir mati masuk neraka mantar ecewa kida dan Allah ni ke du'an Malika Jibril selang doa du'an kanjik Nabi kanjik Nabi sing aminin kanjik Nabi sing aminin aku bagi peku sekarang yang sepul itu kan? benda Allah Ta'ala tak namung ableist dan akhirat meloloh Nang itu nya, ampolai hebalus benda Allah Taala. Tang atas akhirat pun ten, menoreng aku agak wayfokus karen sepoh. Menang akhirat yang gigi nikah ampola tak hepam masuk ke surga bon. Yang akhirat bunda kanjik Nabi Al-ibnul aku Layad khulul jannah Anak Sebengal kareng sepo Yang kain kareng sepo Tak masuk so, Suara kanjik Tapi saya boleh ke Man matahu Radin walidayhi Lam yakun bainahu Wa bainal anbiya'i fil jannati Illa darjah Sampai-sampai orang mati dalam keberadaan. Orang yang jirri doa tak ke orang tua dua. Senang tak ke orang tua dua. Maka antarana orang yang bant bantarana para nabi dan yang suat keria kun lak seterejat. Sepalika. Waman matahu wa'akun walidayhi. Lam yakun bainahu wa baina iblisa fin nari illa darjah Siapa-siapa orang yang semate Ilum kepadanya bangal ke orang tua Mata ilum kepadanya nyakeen ke orang tua Maka Terecet orang nikah Dan terecet iblis nikah Nikah kun laksa terecet Laksa terecet kun Jadi Orang nikah iba bansa kuni Iblis pun, beban Ibu sekarang ini iblis. Karena bengal dah kau orang sepo terucuta nikah ternikah terjej ngingin rakannya. Semak sekali ke iblis, semak. Tapi menabi biar yang kebanyakan kusir yang sepo ni ke nikah. semak sekali terjej terdekat para nabi. Terjej tersemak dekat kepada nabi. Saya ingat orang sepo, orang sepo, bagusin orang sepo, baik psikodik maupun siapa pun lah tinggal tunjuk. Mundi orang sepo bini misalnya minta doa orang sepo bini ni. Dua anda yang sepoh binik pun ni, ni ke, ke langit Nembus Leng-a-leng. -lang. Dua anda yang sepoh binik ni ke nembus leng a Antara bumi dan langit ni ke berada leng a Tapi dua anda yang sepoh ni ke tembus. Tembus. Aku boleh pekhus dah ke orang yang sepoh binik. Kalau bukan abri nafkah, abri hadiah. Nika lebih utama tempeng ben, areng pareng dekah orang sepolah ke. Namun, edar masalah taat. aneka lebih berhak eto aten orang sepolah jadi monto atau toh orang sepolah ke, mau narik beri ya, arik beri an kau orang sepoh bini. Sebab panapa saya debuki orang sepolah ke, ke matang pemikiran epon orang sepolah ke tempang beri orang sepoh bini, orang sepoh bini. Mana kebiasa nak kau eeman meloloh. Nisar meloloh Tapi cara nisar tak tahu Maka biasa Nabi pun orang muduh Biasa Saya lakukan Saya lakukan Yang tua bini Sebab Kasa aku Nisar meloloh Kain tak tahu Cara nisar Itu akuin Itu akuin Akhirnya tak pernah Itu akuin Itu angisen Pahnerok Nginap sekali ni pun tu ke. Dari apa-apa benar. Dari apa benar. Bagaimana dengan Tak ada yang benar-benar koi ni. Ini bini nisar. Akhirnya. Anak tak pernah. Burung. Saya muntut ke. Berang sepoh Ah, nisar. Tidak sabar dia. Dia mau dia telur mala iya remen muntai tak tedas digi gun deti telur samburu gen oh ba setia taete geghi kak ada sabe atorot nah, lah dina nak seng ngurusin Di pontu ge beda simu ngurusin beda seng ajerin beda se aditi beda se alate atorot lah aneke Caranya ke lakek carana bapak Nisar kareng, kak anak, sengke anak, tetap orang bagus. Tetap petaatan kah, orang sepolah ke urusan toat. So, orang pahas teruk kah, eh, bunyik tak, tetap bunyik uh Uuh, duk mana. Engkau la ku ingat kau, buah. Terang disak, berdua karen, kau adun-adun berendun nak. Dengan layak, bersama-sama, kau nangis, nangis, kau nak. Haa rasa ajaran lah. Nisar. Tetapi cik tahu atin ibu ni. Mencet benar-benar apaan apaan lah etakung tina benar untuk sengkok saya biaya kan? saya biaya yang dapat. Ibu akan ditutup tangis akhirnya burung saya buat Di dalam urusan nafkah, aku areng-pareng pembunyikan ka? dari sepau bini. Tapi urusan toat lebih hak atauat dengah orang sepo laki. Sebab orang sepo laki ni kata amarin tahapan tahapan ni ke lebih dewasa. Tetapi pangben orang sepo bini. Kemudian juga woman zukirta indahu falam yusalli alaika famata faddakhalanar fa'aladahu Allah Mon ajunan kajik nabi sebut ajunan sebut sebut asman asma muhammad misalnya maka orang ini kata asalawat ke ka ajunan pas tak asalawat ke ajunan mata orang ini masuk neraka menteri jawa kine banallahu ta'ala dirahmata allah benter aja wakin dirahmata Allah ngereng ajinan sing aminin waiki ngereng amin kanjing nabi maus amin tijo sampai kita panik mireng ngedingaki asma muhammad pasti tak shalawat menabi orang reng ngucak gusti kanjing nabi muhammad langsung allahumma salli alaihi Allahumma salli alaih Atawi tambahin Allahumma salli wa sallim alaih Atawi tambahin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Cuk neng neng Mun berda asma Muhammad ay kedingaki Berda asma Muhammad ay sebut Cuk neng neng kita Asalawat, asalawat Mun tak asalawat Asalawat Nekai pocah man terjawa kini rahmat Allah. Semua jawapan nekai malakan Jibril. Kanjeng Nabi Seng Amin ni. Setiap merang asma Muhammad. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaih. Sininau maulana Muhammad. Nekai. Kita. Maus ni. Biasa nak kan. Cakancah. Tengampun lastariah jawab salam. Kita benda salawat dah. Wa musallimu salimu barik alaih. Kasat. Apanya mana? As salawat dah gajunan ni dek pun. Kanjik Nabi. Langkong-langkong ketika. Merang asma Muhammad. sallallahu alaihi wasallam mo komo manfaat barokah amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Muhammad ibnu abdullah alqayyim bil ma allah bisir lana assir alaina ya kul asir alaina kul asir asir misir lana ولا تولنا غيرك ولا تأمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تقنطنا من رحمتك ولا تبعدنا من كنفك وابعثنا من سخطك وغضبك ولا أيسنا من رحمتك وكلنا ولأهلينا ولإخواننا كلهم kullihim Anisan من كل رؤى وخوف وخشية ووحشة وغربة وعصينا من كل هلكة ونجنا من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحرن وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وحامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجدام وبرس وفالج وباسر وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة Wa insyaallah kita tapangi po dalam setiap pagi dan insyaallah acukan setiap sore dalam bulan ramadan kalau benizin Ibn Allah, muka muka saya senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, salam ma'una Ibn Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.